Lalu pagi siang dan malam, oh aku dengan aku pun tak. Kapan kau kembali Disini aku selalu menunggumu Oh Adelia Kini aku menunggumu Oh Adelia Kapan kau kembali Disini Ku selalu mau. biarkan aku dengan biarkan aku Kau kembali di sini aku selalu menunggu. sini aku selalu menunggu. Kapan kau kembali? Di sini aku selalu menunggu mu. Oh Adelia, kiriman aku menunggu mu. Oh Adelia, kapan kau kembali? Di sini. Aku selalu menunggu di sini. Aku selalu. Menunggu.